Hey. Itu aman eh mba. aman, itu, eh, pan, aman pak. Itu, ah, itu aman 30 detik itu aman itu aman apa kali Allah oh, <tuh>. majuin <tuh>. yang terakhir didapatkan oleh <tuk> Kalimantan. Hmm. Yang bisa untuk mendapatkan titiknya kali ini. namun dari Jawa Tengah juga ditembak dari bagian jauh ter oleh Sultan Jambi dan juga Kaltara masih fight sementara Sulawesi Pasul, Utara yang pulang, tadi masukkan masuk kan kan, dibelain Pablo KBB justru boh, spol, sulut pulang ya, blok dari cukup banyak dia sulit. Tugak. karena sekarang mereka ada tempat di luar area zona. Wah, bagus lagi Kenok. Bagaimana tadi kunci dong Kak? Bagus Kenok lagi. ini bisa menakedown tidak nani, hanya sulut. JKT pun tadi ter takdown satu player yaitu dari Jakarta dan kali ini Jambi ketika mulai bergerak kaltara yang memang sedari tadi awal merupakan dimensi. Wah, Jason kenok coy. Jason juga. Yudi menyisakan Rey saat di sebagai two last men standing. Bisa jadi Jambi kali ini. Knock Pak belum di Pak. Berbeda juga kan ini bakal coba hbd Sultan keluar dari pertahanan. HBD Boy dan sekaligus juga mengamankan poin pertama bagi tim Kaltara dari Sultan bahkan ke atas juga nge-backup teman-temannya tapi di luar area school Yudi, wow udah di end 1 tuh Jakarta bagas M di end wah Eksa kena bentar nih guys bisa kalah wow, nih JKT nih kalau SX 12 nggak dapat poin cok. dapet berarti cancel ya Tadu, bisa nih sangat low HP, bahkan bentar nih, Bentar, cair, cair, cair dulu, cok. Di ah, dar. dan cair-cair dulu. Coba, dulu. Udah suruh cair tuh udah pada panik ya kan? Untung gue belum jantung. cairin. Wah, Jakarta balik cok! Wah, Wah, jantung jantung jantung jantung ya, jantung jambi pun pulang ke lobi Eh, belum, masih ada. Jason yang kain. Jason yang kain. Jangan tempat untuk bertahan tidak banyak tempat untuk menahan posisi mereka. kain C1, oh, mayor Betul, bisa bagus ya. saba bagus bisa baguka, di pinggir baguka. laut tuh aman bisa sih bagus sih bisa, bisa ngalahin ya. poin Kera sulut bisa depan, Maluku Utara derby Maluku kembali terjadi dan keduanya ketemu di ke ya, co. coba dibangun oleh Maluku Utara mencari menggantikan depan ada juga Maluku justru yang juga masuk ke bagian dalam dan ternyata revive di luar masih dicari oleh Syahrul dan ada revive di dalam sebuah Bagus bisa 8 besar sih. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Tapi KBB tadi yang menyebar dengan sangat mhm. baik sekarang terbang clear semua lawan di area dia. Betul menekan Aduh. 0 poin Cok. Jadi Eh Berapa poin Cok? Cancel cancel cancel cancel, DM, cancel cancel. cancel. Sama poin Terus mengclear yeah. lawannya tapi sebagai last player standing kali ini tampak pijar bisa diselamatkan dengan kondisinya yang sekarat dari Aiman. Teri deraw anjir ya, ini bisa bertahan lebih lama dengan seorang dengan asu tetap menggunakan tim Maluku juga nih anjing sebuah disiplin gameplay yang dibangun oleh Aiman tidak ingin mengambil resiko tinggi pun juga dari Maluku ketika gempuran demi gempuran terus diberikan oleh Maluku Utara tim dari Maluku berhasil untuk melakukan revive namun ja. what happened Aiman kambakan ya, dirinya sendiri dan harus menggunakan versatile terakhirnya ya. molotres gitu Aiman, tuh nglempar nah, harus nah, pas juga, banget anjir play kali ini tapi kita bakal Maka lihat dari juga mulai kehilangan Kali ini mereka elvin, kawan -kawan menyebar. Papua Kami bisa chicken, Pak. Papua masuk ke arah compound dari Papua. Papua nice eh, dari KBB, Papua, KBB. Bangka ketika terseok-seok di era yang jual pertama. Kalmi berdentang lagi Papua bisa nyayur benar -benar tuh si dan bahkan mendapatkan zona kali ini. Namun di tempat lain, derby Kalimantan juga terjadi dari Kaltara melemparkan lead Karo bagian depan Jawa di Sultan juga dari Sultan hmm. bagian depan ini benar-benar sedang mencari posisi letak dari lawan-lawannya dan mencoba takedown dan bahkan ada gerakan juga untuk melakukan 3-6 Division karena lawan-lawan di sekitarnya. Lihat semua kan dilempar oleh semua tim berberi membutakan vision dari lawan-lawan lainnya. Sekarang Yuh, dari Sultan bang, dari juga. Perlu bertahan tapi hmm. ledakan kendaraan hmm. juga oleh seorang dan langsung berumahkan lawan-lawannya. Ada juga dari sabar. tim Kalsar hmm. hmm. punya. Tapi poin nah, lawannya 10, 10, yeah. mengantongi 10 poin eliminasi. Kaltara mantep, oh, cok kena. Eh e, mantap. Lain, mantap sudah dibukukan 12 ya sementara wah, satu ii, pilang, wah, gang, nah, ini satu dilakukan dan di paling tinggi 14 ini, ya. Artinya Kaltara kembali kuat dengan empat player lagi. Betul, satu-satunya satu yang masih lengkap dengan empat player mereka yang jatuh, Jangan, Jangan dijudiin jatuh, nanti aku. bau. Yaudah, ya udah iya iya iya. iya iya iya. yang salah. Kami dengan posisi top tapi sayang sekali pas baru menyampe pas berhasilkan Din dan sama tim lawannya. Betul banget buat tentunya Alan masih menembakkan ke bagian depan ada Papua dan sekarang berarti menjadi imbang. Wah, satar ini antara Kaltara dan juga Kalimantan dia Utara dia. Alan. Betul kita bakal lihat dari tim Galtara, Alan, Wah zona cuk. No, dipaksa no, perang no. nih KBB sama Papua, no, Papua no. nih. Papua tapi KBB lagi-lagi gua terpukau dengan rotasi mereka begitu rapi mereka bisa masuk ke arah zona tampak kehilangan satupun player tambahan lagi. Wah nah, betul nah, banget ya, ya, dan Papua masih Bisa-bisa bisa. Iya di. Iya. bom oh, teman dong? Sendiri ah? mungkin maksudnya tapi ternyata yang tersisa hanya Ya ampun Mas. Iya kan gitu. Betul bisa jadi kebental juga karena tadi banyak kejadian. Kita tahu Sejak awal game ini berlangsung. <laughs> Betul, tapi kita bakal lihat penampilan uh, dari uh. Kalsel juga untuk lawan Geofan. Menyelamatkan Sultan dari kata-kata ya, ya, suara yes. diri bertahan. Semua upaya menumbangkan tim Kalsel kali ini. Betul, ada predik fire tadi tembakan ke arah bagi depan tapi... untuk mencari di jadi... manakah Kalimantan Selatan berada namun Kalimantan Selatan sepertinya masih digerakkan gerakannya menempatkan itu dia sudah. Kalau terlalu kanan di match pertama kena bom bom dia. Pulau Top kali ini Papua, KBB dan juga Kalimantan Selatan. Betul. Tapi patikan, KBB oh, tidak membuka satu pun eh, tembakan Tentu -tentu. ke arah lawannya membuat mungkin dari tim Papua bahkan tidak menyadari adanya keberadaan tim KBB masih ada tiga player lagi. Betul. Tapi yang menarik di sini, Flo, di mana zonanya menuju ke arah bagian Open Field dan ketiganya belum aman. Smoke sudah mulai di pop untuk menjadikan tempat oh, mereka oh katanya pada bilang ke sini katanya dari tadi kau judin tim-timnya mati terus cok iya kendaraan yang ini aku bau ya. sih dengan TBB 360 vision oh, ya, cok, cok. HP, <laughs> eh belum ayo, mandi sih aku masih bertahan. Hah? Masih bertahan dan lahan, bahkan lahan, sudah menggunakan fc juga. Gimana oh, tuh? Di oh, Bisa nah, membangun jalur untuk teman temannya ya nyambung kembali. Tapi lihat Kok sekarang nah, dari nah. tim KBB. Kita tahu Gak bahwa, bahwa kalau mau dari tim Bapu harus maju ke depan dan mereka terus menahan oh, tim Bapu agar tidak bisa melaju ke arah zona. Betul, ini ada trade knock yang terjadi antara sesama oh, tim oh, bisa, yang, yang ada di bagian late game dua active player untuk masing-masing tim kali namun Rai. Di sini dari posisi paling sulit. Betul, oh, cerdik masih adakan sebuah high ground tembakan hmm. karena bagian Akhir, keren, ter masih masih dia, apa Adriano terkena menjadi last man terlihat saja di KMB kali zona ini Vincent dari Carlson mengamati titik ini dan bahkan memberikan knockdown karena bagian atas berarti menandakan dari bagian Papua tidak ada lagi yang kontrolnya atas KBB rata uh. dan dua tim tersisa Kalimantan Selatan melawan Papua ayo, ayo Papua duang, dari tim bisa, bisa, bisa sih untuk coba langsung maju ketika Pak tolong 2, Pak eh eh, pak. eh aman itu aman eh, aman itu oh. kawan ini kawan repe,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 Bontas, dari bagian ngapain, cok? Nah, satu orang ya, itu ya, ya, ya, ya, Syahid ya, ya, ya, ya, ya, syahid ya, Allah syahid, lola. Oh. Lola. Lola. Lola. dibiarin dikira oh, kenuk. Lola. Lola. Ya, Betul, dibiarin dikira ke kena ngecoh. Saya itu, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, 8 delapan uh, nah, nah, player -player nah, luar biasa. Dia dia dia terutama ya, seorang dia tuyul, dia tuyul yang lagi on fire. Dapat Betul. Betul. kita lihat bagaimana performa dia namun memang luar biasa sekali. Wah, area di akhir. Gak santai kali itu kan yang ketiga, cok. Namun elimination namun elitnya, sukses